Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini Mari kita sama-sama buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita mulai pada materi Saya akan membacakan kurikulum ide Nama lengkap Rabiul Awal Tempat Tanggal lahir Bunceman 31 Desember 1976 Alamat RT 18 Serba Mutimun Motohidu If better is possible the good is not now Hobi Colaborasi Nomor HP 087758567 Email Awaladom diwayak pendidikan. SDN 2 Demen 1990. Selanjutnya SMPN 2 Jogat 1903. Empat. Selanjutnya MAN D 1996 jurusan agama. Selanjutnya STAI Hamzan Wagi tahun selesai 2001, tulisan, penasehat menulis. Pengalaman organisasi, organisasi Pramuka, jabatan pembina. Selanjutnya organisasi PMR, jabatan pembina. Selanjutnya komunitas guru, jabatan ketua. Selanjutnya komunitas remaja. Dan yang terakhir. Bahasa Inggris jabatan ketua kepada materi di persilakan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan organisasi pada malam ini, eh, saya akan mulai dengan tantangan, sebuah tantangan kepada Anda semua. Baik, Anda orang berapa ini? berapa? Semua, semua ikut ya. Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh. Ah, silakan bagi menjadi tiga kelompok, bagi menjadi que ele diga a prova. Baik. Kalau sudah, Pak. kalau sudah, silakan masing-masing grup membuat tentunya dengan dengan stick tadi itu, dengan perusuk itu membuat segitiga dua buah buah-buah segitiga, bukan bukan di, di sini di apa depan. di depan di depannya di depan komponya, iya, yeah. nah itu maksudnya, Ya, yeah. kayak kayak buat kan? 10 Anda bisa mengerjakan yang saya berikan tantangan ini, maka Anda dapat hadiah Nah, nah tugasnya adalah masing-masing kelompok -masing klopo silahkan Dalam hitungan sepuluh, ya, silakan buat segitiga itu. Dua segitiga itu menjadi empat segitiga dalam hitungan sepuluh. Satu sekali lagi. 1 2 3 4 5 6 7 gampang kita tebak ya oke okay. ada yang benar aku benar berapa itu berapa? Benar. baik baik sekarang coba anda buat lagi seperti semula kembalikan seperti semula silahkan kembalikan biasa ya jadinya empat segitiga hadiahnya apa menangnya dulu dicari oh. mendapatkan hadiah jadi lupa. gampang caranya gimana hanya membedakan satu sisi saja ya kembalikan ke semula semula nah nah sekarang coba angkat yang yang satu nol no. nah angkat. angkat yang tadi itu nah, ini. yang tadi nah angkat itu bawa ke taruh nah nah itu berapa jadi biasa ya jadi ya. Berguna, Aduh, sayur, Nah karena tadi kita janjikan hadiah maka saya akan memberikan hadiah bacaan surat fatihah. Oke <tuh> <tuh> ya, ya. dapat uang. Mau lagi Iya. Iya ya. ya, banyak <tuh> tapi <nanti lagi. tuh> Baik. Game-nya adalah saya berikan game lagi satu kali lagi sebelum ke materi. Game-nya adalah Ustadz Awal berkata, game adalah Ustadz Awal berkata ketika Ustadz Awal." berkata bilang 1 1 Bilang dua, 2. diri. Ya, Oke, okay, tepuk tangan semuanya. Halo. Kata apa? Organisasi ya. Organisasi Organisasi Jadi organisasi Itu asalnya dari kata organ Itu secara etimologi Atau secara bahasa ya. Secara etimologi Atau secara bahasa Bahwa organisasi itu berasal dari kata organ. organ. Apa itu organ? Bagian, bagian, bagian, apa? Bagian. Bagian. Bagian. bagian apa? Tubuh. Bagian. bagian. Yang berfungsi apa? Nah pokoknya tahu bagian. Ya, ya. bagian ya. Bagian. Organ. Bagian. Organ tubuh tubuh ada kan ya, ya maksudnya kan bagian tubuh organ tubuh itu kan bagian-bagian tubuh yang mempunyai fungsi tertentu ya jadi organ itu adalah bagian yang mempunyai fungsi tertentu nah itu agar, ya. nah itu secara apa secara etimologi atau secara bahasa. bahasa. Yang kedua secara terminologi istilah. Jadi ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Secara terminologi organ itu apa? Secara Terminologi organisasi itu apa? Nah, organisasi itu secara istilah itu adalah sekelompok orang, gitu ya. Jadi sekelompok orang yang berkumpul untuk menjalankan atau meraih suatu tujuan tertentu jadi ada tujuan dari orang yang berkumpul ini itu namanya organi organisasi gitu ya? itu nama organisasi kita kumpul beberapa orang punya tujuan tertentu organisasi gitu ya namun tentu secara secara e, bahasa yang baik dan benar Bahwa organisasi itu sering diartikan bahwa itu adalah perkumpulan dalam suatu wadah tertentu Suatu lingkup pembahasan tertentu untuk menjalankan sebuah pro-program Ya, ya. Ini secara umum pengertian dari organisasi adalah ya sekelompok orang tadi tetapi dia akan menjalankan misi tertentu. -ter -ter. Misi tertentu -ter -ter, misalnya ter -ter -ter -ter. MIG, MIG kan ada misi. Ada orang di dalamnya, maka dia akan menjadi sebuah or organisasi Seperti begitu ya. Di kelas ada namanya organisasi kelas. Di sekolah ada osis, osim, osim itu apa? Organisasi juga, ya kan? Organisasi siswa santriwati madrasah. Osis, organisasi siswa intra sekolah. Nah itu eh, terkait organisasi. Nah, lalu macam-macam organisasi itu apa? Ya. Jadi organisasi itu terdiri dari Dibagi menjadi dua, dua macam ya Terbagi menjadi eh, dua macam Mana yang yang dua macam itu? Ada yang tahu? Jadi organisasi itu dibagi menjadi dua ya, dua. Ini organisasi itu <tuh> ada dua. Jadi ada dua untuk organisasi. Nah, silakan. Uh, saya beri waktu. Boleh mencari di Super di YouTube di apa? Silakan. Cepat cepatan mencari Tidak bawa HP. Ah, bawa. Cepat cepatan mencari. Ada yang sudah ketemu? Tidak. Tidak. Ada. Nah, jadi organisasi itu terbagi dua. Ada organisasi formal, formal. Ada organisasi informal. Yang Nah, gitu ya. Jadi, organisasi formal ada organisasi informal. Forman. Kita mulai dari formal dulu. Kita melihat organisasi itu adalah kumpulan orang, kumpulan orang. Kira-kira di masyarakat banyak banyak orang yang kumpul kan? Banyak, ya. Banyak. Kayak ibu-ibu Arisan, Arisan kan kumpul juga kan? Ya. Itu namanya in, informal Dia sudah informal di masyarakat Informal Karena terbentuknya juga uh, Dia punya misi yaitu ya kan? Yang kedua yang formal Yang formal ini sudah Sudah terstruktur dengan baik Terstruktur dengan dengan baik dari penasehat, pembina, semuanya itu terstruktur dengan baik itu formal seperti apa misalnya eh, organisasi yang formal enggak usah yang terlalu besar Tidak usah di sekolah aja, osis ya. osim. nah itu kan formal jadi sudah jelas, ketua jelas semua jelas kegiatannya, jelas ada juga yang lengkap, seperti ada apa anggaran rumah tangga. Apa istilahnya? Adi ART, ya? Angga, anggaran, anggaran dasar, dan tangga. anggaran rumah tangga. tangga. Kan gitu, jadi lengkap, dia punya adi ART, lengkap. Ada juga yang sudah punya ini punya badan hukum organisasi punya badan badan buku. nah itu formal, itu formal, gitu ya. Nah jadi itu supaya diketahui bahwa eh, yang namanya organisasi itu apa sih sebetulnya, gitu ya. Jadi jangan jangan menganggap organisasi itu yang besar besar saja tidak begitu ya. Pokoknya, sekelompok orang, lain. nah, sekelompok itu ya, minimal dua tiga itu sudah organisasi, ya, organisasi. Nah, eh, itu kan proses, nanti yang buat 3 ini kan berjalan, dapat anggota lain, lama-lama menjadi berbesar gitu ya. Nah, sebuah organisasi formal itu biasa dipimpin oleh ketua, oleh ketua atau pimpinan. Kalau di sekolah ada namanya kepala sekolah atau kepala madrasah. Nah itu ada ada ketua, ada pimpinan bisa ya, ada pimpinan di MIG, MIG apa namanya? Ada pimpinan juga, ada pimpinan juga kan? Ada pimpinannya juga. di semua di semua organisasi tentu ada ketua ada pimpinan ya tapi kadang istilahnya beda beda ada yang bilang pimpinan ada yang bilang ketua itu sama saja ya sama saja sama saja. Nah ketika menjadi seorang ketua atau pimpinan ini ini penting ini Pimpinan Selama ini yang Kita tahu Yang kita tahu Bahwa pimpinan itu apa? Orang yang berhak marah nah, ya, itu. itu yang kita tahu kan oh, iya. Orang yang berhak marah Itu pimpinan <tuh>. <tuh>. Itu tidak begitu ya. Itu tidak begitu jadi pimpinan itu juga harus mempunyai beberapa keahlian, ya, baru dinamakan dia seorang pemimpin yang profesional. Jadi keahlian-keahlian itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tidak cukup mengandalkan marah saja. Yang pertama. Seorang pemimpin itu harus dia punya kompetensi. Ya, harus punya apa? Apa? Kompetensi, kompetensi. kecakapan. dalam memimpin. memimpin. Kayak ini, kayak kepala atau ketua di berbaris-berbaris. Pemimpinnya coba lihat dia punya kecatatan pasti punya kecatatan ketika dia memberi apa-apa, dia cakap. itu sebabnya anggotanya pun ikut gitu ya pemimpinnya bilang, siap gerak, nah, cakep coba, bayangkan kalau pemimpinnya tidak cakep misalnya dia beri apa-apa siap gelap kembiraan itu contoh pemimpin yang tidak tidak cakap. Istirahat di tempat kerah, tidak cakap. Betul, seorang pemimpin punya kecakapan. Siap, kerah, cakap. Tahu dia. Istirahat di tempat kerah itu pemimpinnya punya kecakapan coba bayangkan pemimpinnya tidak punya kecakapan istirahat di Kena <laughs> ini saya contohkan bagaimana seorang pemimpin yang ya yang profesional bahwa dia punya kompetensi punya kecakapan, kecakapan. nah kalau memimpin sebuah organisasi, pimpinan ini harus punya yang namanya kompetensi manajerial namanya ya Harus punya kompetensi manajerial bagaimana dia memperlakukan dirinya sebagai seorang manajer dia seorang manajer bahwa ketua pimpinan itu adalah manajer harus punya kompetensi manajerial bagaimana memanage itu maksudnya how to manage the group bagaimana seorang pemimpin ini memanage anggotanya, gitu ya? apa memanage itu mengatur, gitu ya. Bagaimana sih dia bisa mengatur formasi yang Itu dia harus memiliki yang namanya kompetensi Manajernya Gitu ya? Ini penting, penting. Jadi harus cakap, seorang pimpinan itu harus cakap. Harus tahu di mana dia memposisikan diri, memposisikan anak buahnya harus Seorang pemimpin itu dia tidak perlu bekerja terlalu terlalu apa berat sebetulnya. Dia cukup memanage. Memanage itu mengatur. Oh si A kerja ini, si B kerja ini, si C kerja sini Dia mengatur, bukan dia yang bekerja, dia mengatur. Gitu ya. Nah, kalau semuanya sudah diatur dengan baik, tentu dia akan jalan gitu ya. Tentu akan jalan, jalan sesuai dengan fungsinya. Begitu. Nah. Yang kedua, selain apa? Selain kompetensi manajerial Seorang pemimpin juga harus punya kompetensi sosial. Namanya, ya. Jadi, pemimpin itu punya kompetensi sosial. Bagaimana dia berinteraksi dengan sesama? Jadi, jangan nonton nonton dia pimpinan. Kemudian, maunya kayak disembah. Tidak bisa. Tidak ya, bisa begitu okay. Dia harus bisa berinteraksi Itulah pentingnya Public speaking Public speaking itu untuk itu Interaksi Ada di kuliah Itu namanya uh, Komunikasi Ilmu komunikasi. komunikasi Nah ini masuk pada aspek Kompetensi Sosial Bagaimana berkomunikasi yang baik? Kalau dia berkomunikasi orang lain tidak tersinggung. Yang yang gawat menjadi lunak. Jangan sebaliknya, yang lunak yang jadi gawat. Ini parah, ya. Malah sepi, masalah sepele menjadi besar. Itu enggak pas yang seorang pemimpin itu bagaimana masalah yang besar ini menjadi sepeteli gitu bagaimana sesuatu yang sulit menjadi mudah jangan sebaliknya yang mudah menjadi sulit nah ini parah ya. parah parah misalnya ada anggota punya masalah. Hei, Pak Ketua, saya punya masalah putinan. Ketuanya jawab apa? lah mulur ini itu baik Nah, kan semakin besar masalahnya. Semakin semakin besar. besar. Hei, eh, Pak Ketua, jangan kita shooting di sana. Angkat Pak Ketua. Nah, misalnya ya, apa jawab Pak? Wih, itu baik. Waspada takutin. Dan semakin parah. Semakin semakin parah. Jadi belum belum memiliki. Yang pasti itu begini, Pak Ketua. Di sana itu angker Pak Ketua. seangker angkernya itu di kubur itu lebih angker. Nah, gitu ya. Di kubur itu lebih angker. Berarti artinya tidak masalah angker di sana itu. Misal ya. sehingga anak buahnya kan tenang Ya, ya Ah, berarti kita lawan sedang. Nah gitu Jadi yang yang sulit menjadi mudah. mudah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Nah itu ini dasar-dasar e, dalam kepemimpinan ya. Dasar-dasar dalam kepemimpinan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa Nah pada kesempatan ini Kita membahas Dua kompetensi Yang pertama tadi apa? Kelubah Nah yang pertama adalah Kompetensi manajerial Dia cakep Dalam Menganaj Cakep dalam men men Mengatur itu nama manaj manajer ya, gitu, ya, Orang yang mengatur, mengatur, nama manajer itu. Kalau oh, si A, ini tugasnya si B ini, ya, si C ini. Jangan semuanya. Hei, semua ABC kerjakan ini satu. Nah, Seke doang jari no jari. Yang lain tidak tersentuh. Gitu ya. Misalnya nih, TPK ini banyak sampah, banyak sampah. Maka tentu itu kan dibagi. Oh, anda di sini, anda di sini membersihkan sebelah belakang, sebelah depan, itu kan manage. Coba bayangkan seorang no, pemimpin. Wek, kamu mau bersih teh? nih. You know bersih, you know cuci. Okay. Nah, kan begitu. Jadi itu namanya memanage. Manager real, ya, mengatur itu yang pertama yang kedua masih ingat yaitu kompetensi sosial how to interact with the social with the uh, what is it with the, by the people how to interact with our environment bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan Lingkungan Dengan sesama gitu ya. Kita berinteraksi Dengan sesama Nah itu uh, Mengenai uh, Kompetensi Kompetensi yang harus dimiliki Oleh seorang pimpinan uh, Saya rasa Karena sudah larut ya. Jam berapa? 10, 10, 10. 10 11. Lebih kurang? Oh, lebih lebih ya, okay, so. yeah. mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. nanti kalau ada kesempatan yang lain, kita akan membahas lebih banyak tentang komunikasi. Ke walaualamik, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai moderator, saya akan buka sesi pertanyaan. Tiga <tuh> <tuh> ya, saja. <pertanyaan. tuh> uh, eh uh, kompetensi pemimpin dalam sosial. Di sini kan kadang banyak juga pemimpin yang mungkin apa namanya? Berbicaranya agak gemetaran atau mungkin agak kurang cakap dalam berbicara. Namun memang apa namanya? Kalau dalam uh, pekerjaan itu cepat nah apakah itu juga termasuk kendala-kendala dalam uh, kompetensi sosial ini seperti itu? Ya, bisa diulangi Iya, nanti moderator yang berarti bisa diterima didengar tadi ini dalam apa namanya kompetensi sosial eh, kadang kan seorang pemimpin juga dia tidak terlalu jangka berbicara bahkan eh, kebiasi, eh, apanya, ada juga yang biasanya dia tidak terlalu banyak berbicara nah, kalau dalam pekerjaan dia cepat nah, tapi memang dalam eh, organisasi dia tidak terlalu banyak berbicara sehingga eh, tidak apa cakap dalam berbicara sehingga sehingga kan nanti kalau apa namanya uh, masa anggotanya punya masalah juga kan uh, menjadi kendala dalam hal itu. Nah bagaimana cara mengatasi seperti ini? Kembali ke moderator. Silakan materi untuk menjawab. Uh, baik, uh, pertanyaan yang bagus sekali ya yang Hebat, pertanyaannya bagus ya. Apakah orang yang diam itu bisa dikatakan dia bermasalah pada kompetensi sosial? Gitu ya. Nah, ketika ada pemimpin yang seperti itu, ketika ada pemimpin yang seperti itu, itu bisa jadi itu bukan bermasalah. Bukan bermasalah pada e, apa? kompetensi sosial. Karena dia bisa menggunakan kompetensi yang pertama yaitu kompetensi manajerial. Gitu ya, kompetensi manajerial. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi, ya, oleh Nabi yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu tidak cakep berbicara. Nabi Musa itu tidak cakep berbicara. Kemudian Nabi Musa mengajukan proposal kepada Allah. Jadi proposal itu dari dulu, ya. Nabi Musa itu mengajukan proposal. Bunyi proposalnya apa? Hah? Yaitu, nah, untuk diberikan pendamping yaitu Harun Harun siapa Harun saudara kan begitu jadi saudara dari Musa ya allah saya ini nggak cocok berbicara itu nggak cocok maka mereka pendamping putus pendamping yaitu Harun Wah. yaitu saudaraku -saudara Harun itu dijadikan paling tidak namanya kalau bahasa sekarang itu jubir nah jubir itu apa jubir. bukan jepir, kalau jubir beda <laughs> juru bicara jubir juru bicara artinya apa pemimpin itu dia bisa menggunakan uh, manajerialnya untuk melengkapi so apa? sosialnya gitu. kayak tadi dia kerja cakep, tapi bicaranya kurang. Nah, keterampilan manajerial itu yang dipakai untuk mengatasi keterampilan sosialnya, kecakapan sosialnya tadi. Oke, demikian ya. Terima kasih. Dengan membaca Hamdallah dan doa Akhantum Majlis Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanahu wa rahmatullahi wa rahmatullah Asyadallah illaha illaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh